koleh kasar iki. Tes karo kuat. ibu sik boleh iku. Wek ya? eh, kowe Nah, Nyokot kok dene ini wih kuat tenan dah. gede ya. Jadi, eh, eh, aku berat, sem, dasi Anak itu boleh ya, itu saya tak boleh Kayu ah? Bisa teman saya nih, cok nol sih. ya aku kempeter eh. Aku kempeter mas kayaknya, kau aku. Ustadz aku puyuh, kaku puyuh. Eh, mas nanti aku. eh saya mau Wih, wilamak Ndi ndi, yang, acer dia. yang, Kepalanya, kepalanya. Kepala sih. Merah Wih, betul pasti. Wih, malah. nanti patah punya ekornya. bawah kamar lagi. Pas. Untung pakai kelambu yasi, aku ya. berarti. Dibakar, saja. Uang ya. dibakar mas. Bakar ya. mas. Udah uang. Itu. Nanti hidup lagi. Hmm. Oh, mas. itu itu masih bergerak. Lebih dibakar mas, bergerak itu Bakar, eh. pulang, pulang, pulang. Mati kali berakar saja. Eh, oh. aku. rawani. rawani aku. eh, eh? Kli, kli, anu yang dia, keni ya. Anu nah, ya? Anu agak, minyak tanya. tanah. tanah hmm. apa? pas eh? ya. ya. uh -uh. kamarku, untung aku pakai kelambu aku pas mau langsung kaget langsung merinding aku. Oh itu itu Masalahnya mengganggu di kamar orang. Ah Mas, ya, mas, mas nenda sih mas. Jual apa Ular merah ini, uh, paling beracun ini. Ular oh. itu merah ular itu. itu belum baik. Gadis di sini. itu di atas rumah. Terdiri. kuat tenan iki kalau garam ya? Garam-garam grosok garam. Garam, garam boleh. Iya kalau ayam yang belum Ditaburin. Mana menjali-menali repopo, miek ayo. Aku tak bakar ya kena ya, kena ya. itu. Woi oh, ya aku, aku heran tingkat tinggal kok isong lho Iya Eh aku anak-anak ini lo aku petik tebu ini. Mm -mm. Pokoknya besok besok kalau anak-anak jangan sudah. Aku takut. Yo ason ya. Namblos-namblos entebuk mbak tebuk karo canugik lu lho sing garahi. Jane langsungan dhewe ora. canugik lho. Sini. Eh. Hey. Sam. Sini. Sini. Eh. Hey. Kasih tambah biar matang. Eh. Hey. Biar gosong Sini. biar ndak bau. Sini. Ini bunga kali daman. Ini bakar kali iki. Keles kok. Teh geli ya aku. Apa jadi obat timah? Cuman tapi mana? Aku nyetrum ramah nih. <laughs> lek ora tembok si cimun kue ide. Misalnya sedikit, tau? Jingkat deh, langsung. Emang harus pas. Senggol lawai baru si cimun. Hmm, hmm. Lek Misalnya, misalnya senggol ini jingkat deh. Jingkat deh tambah. Mana mana soi mana? Hutan.